Well, in our suka nggak ghosting, suka beri harapan palsu, suka madam fisik siapa lagi kalau bukan cewek? Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Ari Gaming kali ini gue bakal spin moko store yang diskon hingga 44% kita coba spin dulu tapi sebelum itu kita akan coba dulu triknya ini ada klasik squad cup ini kita klaim-klaim dulu dan pergi ke pengaturan kemudian kita clear case dulu coba saja kita pakai karakter bot ya spin di sini satu kali Oke manakan kembang saja bimbo booster ya guys ya waktu saja dapat tiket incubatornya nanti tetap-tetak sebanyak-banyaknya kayak gini guys ya semoga saja dapet ini kita dapat tiket incubator <tik> <tuk> waduh kita dapat kotak shotgun api guys ya dan tidak permanen langsung saja kita lanjut ke Spin Dusklet Slayer alias baju karakter ceweknya ini lumayan bagus ya dari rambutnya dan juga bajunya gambar naga langsung saja tanpa panjang lebar kita pakai 10 kali Spin langsung dapet kah ini <tuk> Dapet Langsung dapat masker. maskernya. Langsung dapat uh, sepatunya. Terakhir kita dapat rambutnya. Rambut. Oh itu yang paling kita butuhkan. Oh kita dapat seratus. <laughs> 10 kali spin sangat hoki sekali rupanya. Bro. Langsung saja kita borong-borong. Borong-borong ini bagian bajunya. Oh. Bagian celananya lalu celananya jangan lupa oh. yang terakhir Oh sudah semua sudah semua kita miliki sudah kita borong jadi kita dapat baju outfit cewek ini ya coba kita langsung pakai coba orangnya mana ini nah ini sahabat kita pakai karakter cewek ini dia Woi keren sekali oke okay, kita enggak boleh tanpa masker ya guys ya? ya kita harus pakai masker itu mau pergi kemana-mana itu pakai masker masker eh. selanjutnya kita akan tunjukkan bocoran apa aja updatean yang bakal keluar di berikutnya yang pertama itu ada pet baru yang namanya Zasil oh enggak extra like ada pet baru dia memberikan konsumsi healer 33% lebih cepat dan cooldownnya 120 ini dia tampilannya kayak Pokemon dia. Ini dia petnya yang akan rilis berikutnya di updatean an depan nanti dari Free Fire bagi kalian yang pecinta Pokemon bisa ini menyukai karakter ini untuk bocoran seberikutnya ini ada karakter baru dengan skill kayak glowing gini dia mirip prono tapi dia kayak memberikan perlindungan ke depan aja gitu benar-benar mirip menggunakan glow wall tidak bisa tertembak seperti itu dia karakternya tapi kita bisa menembak dari di dalam perisainya gitu seperti fungsi Chrono yang sebelumnya ini adalah karakter dari A124 yang sudah lama tidak digunakan menjadi skill aktif dia memiliki skill lempar seperti itu karakter yang kena damage dari A124 ini tidak bisa menggunakan skill aktifnya ini seperti contohnya alok tidak bisa terkena menggunakan skill Alok-nya dan ini stevie berikutnya dia yang suka menggambar grafiti benar-benar menggambar grafiti di bagian bawahnya guys ya ketika ada orang yang lempar bom spam bom ini bagus banget untuk klasik squad ya nah, ketika dilempar bom dimasuki lingkarannya stevie dia tidak terkena demik sama sekali bomnya itu menghilang dia tidak meledak dan tidak melukai karakter kita di dalam lingkaran tapi di luar lingkaran juga meledak kita tidak terkena demik sama sekali ya ini jadi sekian aktifnya dari safety Wow tapi jadi office sekarang lagi player, player CS. Dan, dan tidak terkena demik ketika di dalam lingkarannya dari ini ini karakter cocok untuk menjadi support dan ini adalah updatean an untuk emotnya emot memberikan bunga ini jadi kalian pecinta emot bunga dan animasinya akan berubah jadi seperti ini guys ya ketika beremot itu langsung ada efek cahaya-cahayanya keluar dari bunganya itu bagi so, kalian yang pun kita nemot bunga atau kalian suka bucinan so, sekali buat kalian miliki ini adalah bocoran empor berikutnya dari evogan mirip akan dragon tapi versi merahnya ini guys ya kita lihat ini sampai level 7 juga ini dari kill efeknya dari hit efek dari tembakannya dari pesan killnya dan kekuatannya itu adalah extra damage kepada glow wall. Sama seperti akadragon cuman ini bedanya kayak tidak ada emote ya. Ini dari empor A1 In Infernal Draco namanya. Karena warnanya warna merah. Sedangkan akadragon itu warna biru guys ya. Oke penampilannya keren sekali. Dan level 3 nya sudah kita lihat perubahan dari evogan ini. Jadi, itu dia bocoran dari Free Fire Updatean untuk berikutnya. Jadi, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep respect and stay with me. Sampai jumpa.